yang dimiliki oleh Polri Nah sebelum saya berbicara ini saya bacakan dulu kronologi sesuai dengan berita ya Nah ini saya bacakan dari salah satu media online Yaitu kompas.com ya Dengan judul penyerangan pos dan fasilitas polisi di Makassar Diduga bentuk penganiayaan anggota TNI Ya, itu judulnya kawan, ada di Kompas itu ya. Nah, kasus penyerangan beberapa pos polisi lalu lintas dan fasilitas polisi di Kota Makassar pada hari Jumat, 14 April 2023 dini hari, diduga buntut kasus penganiayaan anggota TNI. Motif penyerangan dan pembakaran pos polisi di beberapa titik serta pengrusakan fasilitas polisi di Kota Makassar masih dalam penyelidikan. Ya masih dalam penyelidikan kawan. Kabinet Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Polisi Komang Suartana yang dikonfirmasi Jumat siang mengatakan kasus tersebut masih dalam penyelidikan polisi. Saat ditanya penyerangan orang tak dikenal atau OTK tersebut diduga buntut kasus pemukulan anggota TNI. Komang mengaku masih menyelidiki kasus tersebut. Itu juga atau kasus pemukulan anggota TNI yang beredar luas di berita masih diselidiki. Anggota polisi yang diduga melakukan penganiayaan diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Selatan, katanya. Koma menegaskan perintah Kapolda Sulsel Irjen eh, budi mumpuni harso. kasus tersebut diselidiki dan mengungkap para pelaku. Menurut informasi yang diperoleh anggota patroli motor Sabara Polres Tabes Makassar dikabarkan melakukan penganiayaan terhadap anggota TNI dari Yonif 721 Makassau. Perada Alfa Avandi Hamid di Jalan APP Petarani Kota Makassar Rabu 12 April 2023 dini hari. Perada Alfat saat ini mengendarai saat itu mengendarai motor Yamaha RC King warna hitam menuju Jalan Bolivar untuk makan sahur. Saat melintas di depan pos lantas Jalan Andi Petarani, Perada Alfati diberhentikan oleh tim pot Fatmur Sabara, Tabes Makassar yang berjumlah 15 orang karena tidak menggunakan helm. Ya kan, karena tidak menggunakan helm. Lanjut kawan. Nah, pada Alfat sempat memperkenalkan diri bahwa dirinya anggota TNI. Namun tim Fatmur Sabara, Tabes Makassar malah mengatakan. Kenapa kalau anggota TNI? Eh. Disitu Di situ Prada Alfat langsung dipukul oleh seorang anggota Patmor Sabara Polres Padur Makassar menggunakan tangan kosong. Pada saat Prada Alfat, Alfyandi Hamid melawan tim Patmor Sabara Polres Padur Makassar langsung menarik Prada Alfad ke pos Polantas Jalan APP Tarani Kota Makassar. Dua hari kemudian, Jumat, 14 April 2023 dini hari, OTK menyerang sejumlah fasilitas milik institusi Kepolisian Republik Indonesia atau Polri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mobil hingga pos lalu lintas pun dibakar para OTK. Dari informasi yang dihimpun kompas.com, ada beberapa titik aksi perusakan yang dilakukan para OTK tersebut. Dari beberapa video beredar, para OTK ini menggunakan kendaraan roda 2. Adapun aksi perusahaan terjadi mulai dari pos lantas pertigaan Jalan Alauddin, Petarani. Pos lantas dan musallah, dan musola presisi flyover. Mobil tahanan yang terletak di depan Polres Pelabuhan Makassar. Mobil patroli Polsek Soekarno-Hatta, Polres Pelabuhan Makassar dua mobil dinas Polri milik Polrestabes Makassar. Dari video beredar, tampak salah satu pos polisi yang terletak di pertigaan Jalan Sultan Alauddin, Andi Petarani terbakar. Keburan api tampak menyala dalam ruangan pos lantas tersebut. Asap pun mengepul di, asap, di atas atap hingga membuat beberapa pengendara panik. Nah, itu kawan, saya sudah bacakan beritanya sini. Ya, di sini saya sedikit membahas ini, peristiwa ini. Ya, terkait masalah kejadian di Makassar. Nah, ini kalau sesuai dengan berita. Ya, tadi ya, yaitu di saat anggota TNI ini mencari makanan sahur. Ya, biasalah mungkin nggak pakai helm karena pagi-pagi ya. Saya melihat di sini, petugas dari Polri ini memperlihatkan sesuatu kesombongan. Itu dulu yang saya lihat. Tinggi memperlihatkan jagonya, hebat kehebatannya. Ya, anggota TNI kan sudah memperkenalkan diri saya anggota TNI. Buat apa kalian Ya Selalu disatukan oleh pimpinan Oleh para perwira Kalau kalian di bawah itu Tidak bisa akur Dengan berbicara saja Memangnya kamu Kenapa kalau eh, Kalau kamu anggota TNI Ah Itu namanya So jago so hebat ya seharusnya kalian dibawa itu bisalah koordinasi kalau sudah tahu itu saudara dari TNI jangan anggap seperti musuh ya ini ini ini saya lihat kesombongan daripada aparat aparat Polri inilah akhirnya memicu Seakan-akan Memangnya kalau kamu tahu ini kenapa Seakan-akan mau di era seputih ini Jadi percuma itu Ya kalian tidak mendengar para pimpinan atas terkait masalah Kerjasama kalian di lapangan Ya inilah bibi-bibi perpecahannya Kayak gini nih Kerasa jago Mungkin kalau diadu itu anggota TNI satu lawan satu. Nah, belum tentu kalah Ini ya, saya melihat oknum ini terlalu sombong. Ya. Terlalu menganggap remeh menganggap enteng Nah, disinilah kelihatan kebencian oknum ini kepada TNI. Kelihatan di sini. Ini ini menurut saya. Seharusnya sudah tahu oh, itu anggota TNI. Ayalah duduk ngobrol, beritahu, Mas atau deh kalau ponkannya lebih rendah, ya agar nanti pakai helm, jangan masuk jagoan begitu. Otomatis tentara apapun tidak akan terima itu kalau kayak gitu-gitu. Kalau sudah apalagi dibilang sok jagoan itu kalau sesuai dengan berita ini ya, ini yang pertama kawan. Yang kedua, terkait perusakan fasilitas negara yang milik polisi. Ini juga tidak ada benarnya. Ini tidak ada benarnya, karena fasilitas itu fasilitas negara. Ya, ini fasilitas negara yang uang itu hasil pajak rakyat Indonesia. Jadi ini juga tidak bisa dibenarkan apapun ceritanya yang namanya membakar fasilitas negara kayak seperti mobil, ya, musola, pos polisi itu semua menggunakan uang negara, uang rakyat membangun itu itu tidak boleh juga kalau membakar itu jadi dua ini yang penting makanya saya di sini berpesan saya ini pernah jadi komandan pasukan jadi kita tahu nah inilah yang saya bilang kalau perwira itu apalagi lulusan dari akademi itu bisa akur tapi anggota anggota di bawah ini harus banyak diberikan masukan, masukan, masukan, dan masukan. Sehingga mereka tidak ada ego sektoral. Dan ini pasti digoreng-goreng. Ini digoreng-goreng oleh netizen ini. Yang senang dengan polisi pasti memuji polisi dan menjelekkan tentara. Yang senang dengan tentara... Pasti memuji tentara dan menjelekkan polisi. Ini akan terjadi ini di media-media sosial ini. Anu Ini, kelompok-kelompok ini. Dan itu efeknya tidak baik. Itu tidak baik. Jadi tidak perlu ada yang jago-jago begitu. Enggak. Pasti ada lagi yang politisasi ini. kalau saya, hukum siapapun yang terlibat dalam kasus ini. Baik dari aparat polri maupun daripada aparat TNI-nya. Ya. Siapa yang terlibat dalam permasalahan ini harus diselidiki dan dihukum. Ya. Itu. Nah, berikutnya. Ya. Karena adanya seakan-akan jago, arogansi, ini oknum Polri tadi. Ributlah, kan? Ribut. Nah. Seharusnya kalau ada peristiwa begini, ini anggota TNI ini harus laporan kepada komandannya, kepada komandan regu, kepada potong, komandan kompi, biar diselesaikan di jajaran perwira. ya kan? Dan memang fatal, fatal ini kalau saya baca beritanya, ini kalau ada omongan begini ya, ini fatal. Ya, ini, saya saja ini mengenal ya dengarnya. Eh, ini ya, ada apa dia bilang sebentar uh, waktu ya ini Prada Alfat sempat memperkenalkan diri bahwa dirinya anggota TNI namun tim Pat Sabara Polrestabes Makassar malah mengatakan kenapa kalau anggota TNI nah ini ya ini, ini yang saya baca di kompas ya kenapa kalau anggota TNI ini sudah menunjukkan, ya. Ini sudah menunjukkan kalimat yang tidak ada persaudaraan sama sekali, kalimat yang tidak menunjukkan kekompakan antara teknik puluh. Kenapa kalau anggota TNI itu namanya saya bilang sombong dan jago itu oknum. Sebenarnya tidak perlu keluar kalimat kata-kata begitu, kawan. Ya, jangan. Kalian itu, ya, kita semua yang sudah diluar barisan purna itu berharap kalian itu satu. Kalian tetap kompak. Jangan mau dipecah belah. Ini ini harapan kami, sebagai masyarakat. Sebagai yang sudah di luar institusi. Kami ini senang melihat kota ini, pola dimana-mana, sama-sama, dan sebagainya. Tapi kalau masalah yang sepele, masalah helm saja begitu terus, sudah memperkenalkan diri keluar kalimat ini, eh, jangan-jangan ya mungkin karena belum pernah merasakan namanya perang ya kayak gitulah ya. ya. Pesan saya kepada seluruh sahabatku, khususnya, khususnya kepada TNI dan Polri yang masih aktif, khususnya yang Bintara dan tantama kalau perwira itu Bisa langsung menyelesaikan masalah Khususnya rekan-rekan yang masih bintara dan tantama Kompaklah kalian ya. Jangan tunjukkan bahwa kalian itu Tidak aku Seperti kejadian di Makassar ini. Jangan Karena apa? Di luar sini kalau kalian tahu Saya ini sudah di luar institusi TNI saya tahu, udah banyak saya tahu. Yang mungkin kalian tidak tahu. Ini TNI polri ini akan terus sengaja mau dibunturkan, dibunturkan, dibunturkan kalian itu. Biar kalian pahat. Jadi kalau kalian sempat dibunturkan, nanti muncul kelompok-kelompok tuh, Ya, ada kelompok langsung mempiralkan. Memuji-muji polisi menjelek jelekan tentara. Nanti muncul lagi satu kelompok. Memuji-muji tentara menjelek-jelekkan polisi. Terus dibuat seperti itu. Nah kalau kalian terpengaruh itu. Sia-sia negara ini. Ya memilih kalian masuk ke teknik Sangat disayangkan kawan. Makanya saya berpesan. Kalau saya ini. Siapapun yang terlibat dalam masalah ini. Harus digukur. Baik anggota Polri ya, Yang memukuli anggota TNI Maupun Siapapun yang merusak itu Fasilitas negara Harus dihukum Karena bangsa ini Butuh TNI dan Polri Yang akur Butuh itu Ini ramai kan digoreng-goreng terus Nah pesan saya kepada sahabat Kuray Indonesia. Ini saya lihat di TikTok, di YouTube, di grup-grup WA, wih ramai nih. Berhenti kalian menjelek-jelekkan salah satu institusi baik TNI maupun Polri dengan memuji satu salah satu di antaranya. Berhenti. Janganlah menjadi rakyat Indonesia menjadi bagian yang tukang adu domba. Karena sampai kapanpun institusi TNI sebagai alat pertahanan, institusi polri sebagai alat keamanan, itu sampai kapanpun tetap dibutuhkan oleh NKRI selama NKRI ini masih berdiri kokoh. Jangan bilang ada bubarkan polisi, jangan berbicara begitu kawan. Ada yang bilang juga bubarkan aja tentara, jangan berpikiran begitu. Sampai kapanpun tentara akan selalu ada, dan polisi akan selalu ada Ingat itu Yang paling terakhir ya Semoga permasalahan ini bisa selalu diselesaikan Dan rekan-rekan TNI -rekan, Polri Di seluruh Indonesia tidak terpengaruh Dengan kejadian di Makassar ini. Yang jelas Kejadian di, di Makassar sangat memalukan mencoreng nama baik institusi Demikian kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI harga mati TNI Bersinergi dengan Polri Rakyat tersenyum Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Salam Om Swasti Wastu Nama budaya Salam kebajikan Merdeka, Allah Akbar, and Kaira Arkamati, Salam Toleransi.